Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lain dimanapun kalian berada. Selamat malam, selamat berjumpa, dan bergabung kembali di channel YouTube Diva TV yang akan mengabarkan kabar terbaru, kabar baik dari Lesti dan Rizky Bilar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa bersahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang Untuk selalu memberikan kabar terbaru, kabar bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini ya Yuk sama-sama kita support dan dukung karya-karya terbaik dalam kita Karena sudah disuguhkan vitamin bahagia lewat channel youtube Leslar Entertainment persahabat ya, BBL main ke sawah sambil nangkep ikan. Wow, ini keseruan di Cianjur. BBL main ke sawah persahabat ya, sambil nangkep ikan. Yuk, sama-sama kita gruduk channel YouTube-nya Leslar Entertainment. Mudah-mudahan bisa tembus di jajaran trending. Amin. Karena ini vlog yang seru banget bersahabat ya, BBL diajak ke sawah tuh. Aduh, masya Allah. Dan untuk berikutnya yang ya, kita ke unggahan ayah kejora. Satu jam yang lalu ini memposting video BBL. Ini juga momen di Cianjur, masabat ya, disimak. BBL ini lagi GR tuh persabat ya. Aduh, GR banget ya BBL senyum-senyum. Emang ini ternyata turunan dari papahnya banget ya, masya Allah. Dan banyak sekali komentar tanggapan hingga respon yang diberikan dari para sahabat leslar. Dari akun Apartemen Bintaro buat dede mengatakan. Masya Allah si abang Bisa aja bikin onti pada nyengir Katanya tuh sehat-sehat ya abang Cepat tumbuh besar amin Masya Allah banget ya Ada juga komentar lain dari akun instagram mr.mrs.mrb Mengatakan Masya Allah ada yang salting nih Katanya tuh ya persahabat ya BBL memang ternyata Senyum manja Masya Allah Lucunya cute pokoknya luar biasa dan berikutnya persahabatnya kita keunggahan Kak Tia Arista Yang memposting foto momen di acaranya Kartika Putri Persahabat Tia ya, syukuran, Masya Allah Kita salvok dengan idola kesayangannya Bunda Lesti penampilan sangat cantik tapi Bilar pun memang the best banget Masya Allah luar biasa Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan oleh Kak Tia Aristia Sehat terus Kartika Putri kehamilannya Lancar sampai waktunya lahiran nanti Tashaquran 4 bulanannya Masya Allah ketemu Sama teman-teman solehah Doa terbaik untuk semua Luar biasa Hingga mendapatkan komentar dari Papa Bilar Dengan mengatakan Kakak katanya itu perselabat ya sambil diberikan love Nih dari Papa Bilar Masya Allah Selain Katia perselabat ya Atta Halilintar pun ini memposting foto yang sama kebersamaannya di acara tasyakuran empat bulanannya Kartika Putri dan ada sebuah kalimat komentar persahabat ya dari Kak Tia Arstia juga ikut menanggapi dengan memberikan love hitam empat Masya Allah, pokoknya bangga sekali Alhamdulillah kita mendapatkan asuhan vitamin full hari ini dari siang yang sampai malam hari ini dan persahabatnya kita lihat juga Papa Bilar ketemu juga dengan tentunya Faaz Arafik, wow ini ganteng banget ya, kalau kata Papa sih ini kembaran gua katanya tuh ya <laughs> komplit, udah ganteng lucu pula, aduh Masya Allah banget ya luar biasa, semoga BBL pun menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang cerdas dan membanggakan kedua orang tuanya, amin kita masih menunggu kejutan lain persahabat di malam hari ini, jangan kemana-mana tetap stay tune dan pantengin channel ini terus biar kalian tidak ketinggalan Informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhanyal berikutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.